Satu. Halo halo halo, selamat malam, selamat, Hai, hari, selamat, hari, selamat, malam. Malam. selamat, selamat hari malam. Selamat menunaikan ibadah puasa juga buat teman-teman. ibadah puasa ibadah buat teman-teman yang uh, menjalani uh, seperti biasa Maka di selamat malam Tapping tapi ya, kita tapingnya beneran hmm. di hari pertama puasa. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya, seperti biasa selasa malam waktunya uh, ngobrolin ngobrolin nue. Ngobrolin nue. Nue. Dan malam hari ini kita akan ngobrolin lagi tentang CSS ya. Uh, setelah episode berapa ya? Episode 2 kalau nggak salah kita setelah ngomongin CSS tapi lebih ke uh, apa? Fitur-fitur uh, baru ya. Salah satunya container queries Nah, malam ini. Polyfill uh, Polifill ya, juga, juga tuh. Polifill. Ya malam ini kita akan bahas uh, CSS secara umum bukan ya. CSS-nya sendiri tapi lebih ke ekosistem toolingnya ya. Ya. Hmm, betul. Dan masih bersama kita bertiga, Ivan kembali lagi, Ada Ivan ada saya Riza dan juga ada Eka. Oke, okay. nah kita mulai dari mana nih? Dari ini kali ya. Jadi kan uh, seperti halnya uh, HTML dan juga HTML, javascript, dan JavaScript. Ya, CSS juga sebenarnya perkembangannya sangat pesat ya. Terutama akhir-akhir ini semenjak uh, framework uh, javascript itu merajalela kan banyak gitu kan. Jadi banyak apa ya, banyak inovasi-inovasi baru berkaitan dengan CSS, baik itu dari sisi CSS-nya ataupun ada juga yang menulis CSS di dalam JavaScript. Nanti kita akan bahas sedikit tentang itu dan kenapa juga ada solusi-solusi seperti itu. Nah sebelum itu mungkin inovasi pertama dari, ya mungkin yang nggak pertama ya, yang, yang kita kenal lah gitu ya, inovasi pertama yang kita kenal dari CSS untuk memudahkan kita sebagai Front end mungkin, atau anak UI gitu ya, itu adalah namanya preprocessor. Jadi, si apa ada orang-orang yang mungkin kesulitan menulis CSS vanilla, dibikininlah seperti abstraksi di atasnya, seperti apa ya compiler dalam tanda kutip. Kita bisa nulis sintaks yang eh, agak berbeda dengan CSS yang diterima oleh si browser. Nah, seperti ES ya, ES ya, ES6, IS ya, ES IS next gitu ya. Hmm. Kan belum ada tuh versinya kan, belum ada fiturnya belum sebanyak uh, apa? Uh, belum sebanyak fitur-fitur baru dari ES next kan yang bisa dijalankan di browser. Nah, sama juga dengan CSS, ada beberapa fitur yang uh, mungkin belum bisa dijalankan di CSS yang murni yang vanilla, akhirnya dibutuhkanlah CSS processor ini itu kan? ya sebagai tambahan jadi sebetulnya juga, mirip JavaScript ya, eh, gimana, mirip, gimana? Mirip. ya gimana? Iya sebagai tambahan, maksudnya gini, CSS itu kan sebenarnya markup language. Jadi semuanya, ya kayak HTML ya, markup aja gitu kayak uh, body, terus kemudian div-nya, hmm. kelasnya apa dikasih, terus dia markup dan hanya memberitahu browser uh, backgroundnya blue dan render sebagai blue, that's it gitu ya. kan? ya tapi seiring dengan semakin kompleksnya dunia web, kalau kita hanya semuanya markup, tentunya jadi apa namanya banyak duplikasi kan ya, banyak duplikasi. Nah, ini zamannya sebelum ada CSS variable ya, jadi nggak hmm. belum bisa ada variable. Ya, jadi ya, ya, banyak modern, duplikasi. Modern, modern. Jadi belum kalau misalnya belum ada bicara modern apapun. Iya, ya, ya, ya. jadi. Font, misalnya, font size, eh, contohnya aja font color ya, font color di H1, H2, H3, H4. Jadi, kita harus definisikan semua font color-nya itu yeah. di semua elemen itu, kita harus definisikan gitu, nggak mm. bisa hanya satu gitu. Yeah. Jadi, banyak, kita duplikasi triplik, kode ya, duplikasi kode. Nah, Makanya, ada preprocessor. Jadi, dengan the preprocessor, berarti kita bisa gunakan variabel, bisa gunakan lebih structure, ya, lebih lebih struktur, lebih struktural. Terus, kemudian, lebih seperti bahasa lagi... pemrograman, ya, ya, sebenarnya, sebenarnya bagaimana menulis CSS tapi dengan rasa programming language. Nah, iya, gitu ya. Ada, ada forumnya, segala, ada apa, ada bisa warna nested. bisa digelapin sedikit, ya bisa, warna bisa, bisa digelapin nested. sedikit bisa diterangin, uh, diterangin terus bisa nested juga. Jadi kita nggak perlu ini kan uh, nested apa kelas di dalam kelas di dalam kelas gitu kan yeah. banyak itu, lah. Paragraf kedua tuh sudah kayak menjelaskan banget tuh seperti ada mixin, nesting selector, yeah, inheritance. Yeah. Nah itu uh, untuk memudahkan kita satu kodenya lebih maintainable, terus kemudian lebih readable. Yeah. Uh, Which ya yeah, karena sekarang kita udah terlalu kompleks sekarang dunia web. Ya dan jadi beberapa fitur-fitur yang uh, di apa diintroduksi uh, atau diperkenalkan di uh, CSS preprocessor masuk juga ke CSS versi yang baru misalkan kayak tadi kan variabel kemudian ada nah, calculation jadi, gimana? Jadi Eka? sejarahnya CSS preprocessor mm -hmm. ini kan udah lama ya. Nah, mungkin teman-teman yeah. yang baru uh, apa, masuk web sekarang sekarang uh, kurang kurang belum kurang tahu uh, kurang relate, dulu ya? tuh <laughs> enggak iya well, fitur-fitur yang tadi dibilang Ivan itu uh, sekarang kan hampir semua udah, udah mulai ada mulai catch up di yeah. CSS vanilla misalnya apa variabel udah ada buat mm -hmm. scoping udah udah mulai udah ada sekarang buat import betul. sekarang udah ada tapi semua itu dulu belum ada Gak sama ada. sekali jadi yes. padahal browser itu kan cuma bisa nge uh, jadi sebetulnya browser cuma bisa baca vanilla CSS uh, apa hmm. di di translate sendiri sebagai CSS object model ini tuh sebenarnya sama aja kayak browser cuma bisa baca HTML kan, HTML biasa entah itu dibuat pakai React, misalnya kita ngetiknya pakai JSX nih untuk memudahkan looping dan lain-lain, ya kan gimana caranya harus diproses, di ditranspile menjadi javascript yang versi IS-nya disupport oleh browser. Nah, hmm. terus misalnya bahkan kita nulis javascript, uh, kita nulis typescript, atau kita nulis uh, javascript yang versi next terbaru. Itu kan gimana caranya harus diolah jadi javascript vanilla yang bisa dikonsumsi oleh browser. Nah, ini hal yang sama terjadi uh, di CSS. Padahal zaman dulu vanilla CSS ya itu uh, sangat, uh, sangat belum maju, sangat ketinggalan, belum antar vendor. Dulu kan masih banyak banget tuh yang harus di vendor prefix. Eh, ya, harus, uh, desk, desk, Ada web, ada, <laughs> ya dan lain lain-lain itu belum dulu kan harus support ya. harus -ya. support nah ya <laughs> uh, sebetulnya nulis ada, ada, ada, ada, ada, nulis dari dulu sampai sekarang kita nulis vanilla CSS mentahan beneran manual ditulis sendiri, bisa, nggak ada, ada, ditulis tapi dulu tuh ada, repot banget, uh, bakal sulit sekali ada, jadi dari situ lahir sih CSS preprocessor itu untuk hmm. antara lain itu tadi satu mengcover feature-feature yang belum ada dan dua uh, mengcover uh, apa kompatibil kompatibilitas antar browser dan ketiga juga ya uh, lebih convenience aja. Mungkin ini yang ke bawah sampai sekarang ya sebe sebetulnya yeah. bisa ditulis dengan vanilla tapi ya biar lebih cepat. Yang ketiga ini untuk di X -ex developer experience betul uh, tapi so jangan uh, jangan ini juga jangan salah uh, persepsi juga karena CSS prosesor ini kita membutuhkan ekstra uh, kompilasi, kompilasi kan jadi nggak langsung bisa ditulis ke CSS tapi dia dikompilasi menjadi uh -oh. uh, dari SAS, dari LES, dari manapun jadi CSS kan itu ada prosesnya dan prosesnya juga uh. membutuhkan uh, tidak tidak gratis kan pasti membutuhkan Paragraf 3 tuh berjalan di server yeah. kalau preprocessor mm -hmm. Server itu jadi bisa harus server remote server bisa di lokal server kita Iya yeah, gitu jadi kalaupun mau pakai salah satu CSS preprocessor harus dipikirkan juga itu Karena ada proses untuk kompilasinya yang Uh, semakin besar uh, ukuran filenya atau ukuran projectnya semakin lama lah jadinya. Sama aja kayak TypeScript dan JavaScript ya kurang lebih ya. Uh, jadi harus diperhatikan disana. Uh, jadi kalau misalkan tidak terlalu banyak membutuhkan fitur-fitur yang spesifik ke preprocessor kayaknya sekarang kebanyakan juga udah gak relate karena udah mulai ditinggalkan dalam tanda kutip. Kenapa? Karena CSS sekarang sudah mulai Uh, catch up sudah mulai banyak fitur-fitur uh, yang tadinya ada, hanya ada di uh, CSS preprocessor sekarang udah diperkenalkan di CSS versi 3 ya kalau nggak salah. Hmm. Itu. CSS tiga. Ya. Yeah. CSS 3 Dan beberapa uh, CSS preprocessor yang terkenal ya, yang paling populer ada Sass, ada LES dan juga ada Stylus. Post CSS masuk ya di sini ya. Karena iya, pos ya. ya. ya? CSS, post CSS itu pos prosesor <laughs> ya? Bingung gue. Pos CSS itu preprocessor atau pos prosesor? Iya, <laughs> keluarga post besar preprocessor lah ya. <laughs> nah. Dia bilang nggak oh, tuh? Okay. Ini ya. Dia transforming CSS tapi pakai javascript ya? Ya running di node server juga sebetulnya. Oh, Jadi ini next betapa. bisa dibilang next gen, next gen kali ya next generation dari gen. processor Oh, contohnya gimana nih? Lah itu, itu contohnya. Ada input outputnya kan tuh? Mana mana mana itu. Ini. Oh CSS ini. input, ini, output. Ini. Iya. Hmm. Oh kita bisa pakai.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 Uh, mengcover eh. uh, karakter-karakter uh, apa sih jadi kayak ada uh, scope warna yang tadinya nggak muncul kalau cuma pakai RGB sama LCH sama uh, apa CMYK nah hmm. nggak tahu ini mulai banyak yang uh, color space yang baru nah itu bisa di transfile jadi sebenarnya agak mirip bubble tapi buat CSS kali ya kalau apa kalau buat, hmm. buat bego-begoannya <tuh> nah ini kan posisi posi SS yang next gen Mau bahas yang uh, Oh iya bahas dulu, yang gak? itu dulu ya Yang, yang tua seniornya, dulu. seniornya Nah sebenarnya generasi ya. Bisa dibilang generasi seniornya itu Yang paling pertama ada SAS, SCSS sama LES Oh jadi, sama uh, SCSS ini beda ya Kirain sama uh, nah, Kelanjutannya ya. Jadi kayak awal-awal banget jadi, SAS itu tas duluan tuh, ya? Yang paling tua di tahun 2006, ah. gila. Mungkin beberapa teman-teman yang nonton stream ini, 2006 belum lahir kali ya. Iya, <laughs> <laughs> yeah. bukannya les duluan ya? Les sekitar, less nah, dulu? gak tau. Les itu gak disebut tahun berapa, tapi sekitaran itu cuma kayaknya yang paling tua, SAS deh. Oke, okay, oke, okay. karena gue pernah hmm. pakai les, pernah pakai SAS dan dan kalau ada yang pakai ya? SCSS. <laughs> iya, Bootstrap Twitter Bootstrap. Betul. Iya, Bootstrap. Kayaknya naik yang apa sih itu naik down bareng Bootstrap gitu. <laughs> pertama kali belajar web. Nah, itu ada contoh-contohnya tuh kalau SAS sintaksnya dia bikin dia ngarang sintaks sendiri. Oh. Nah, Semennya kayak gitu. Kita define variabel seperti itu. Uh, terus ya nanti ditranspile, uh, diolah sama dia, uh, diproses jadi CSS biasa. Tapi kan orang agak sebel ya mungkin karena uh, sintaksnya beda banget sama CSS. Kalau buat kopas, yeah. itu yeah. ganggu sih. Ya, karena nggak uh, bisa kopas dari, misalnya kita CSS. lagi convert uh, codebase dari CSS Vanilla ke SAS. Itu kan harus ditulis oh. ulang semua. Sedangkan okay, okay. Uh, yeah. kelanjutannya bawahnya tuh, CSS. code block bawahnya, eh, CSS, lebih mendekati uh, sintak CSS. Bah, bahkan hmm. kita kopi CSS biasa itu ya udah dianggap valid, ya? Yang valid yang valid. Uh, yes. Dan bahkan sekarang kan Vanilla oh. CSS udah bisa nested yang mirip kayak gini ya. Iya iya iya. Jadi yeah, yeah, sebetulnya yeah. CSS yang baru pun agak inspired uh, dari CSS ini. Oke, okay. wah Bener juga ya. ya. Salah satu yang membuat CSS SCSS ini uh, Populer mungkin salah satunya itu ya, bisa kopas dari CSS ya. Jadi, itu adalah uh -uh. apa apa yang valid dibandingkan sama, tapi dengan, less dengan powernya Satu uh -uh. ya, CSS dia bisa variable bisa mix-in, uh -huh. bisa loop, dan nah, bisa kalau... fungsi. Kalau nggak salah, ya, fungsi kita bisa bikin fungsi uh -huh. di dalam CSS, uh -huh. udah kayak bahasa pemrograman gitu ya. Hmm. dan sebetulnya ini mirip dengan les juga, kan? Ya, les itu juga sintaksnya. Uh, apa no mirip CSS biasa kok? Coba mirip ya? buka les. Nah, heeh, mm -mm. mana contohnya? It's ini ya. <laughs> lucu ya, definisinya It's CSS. Just a little more. Nah, tuh, tuh. <laughs> kan? Sintaksnya sebenarnya mirip juga kan? Oke. Okay. Yang agak jauh berbeda mungkin tadi mirip sama SAS juga ya, yang agak jauh berbeda sebenarnya ini stylus. SAS, yang agak stylus. beda SAS yang generasi awal, generasi Oh awal. iya, nah ini sintaksnya ini mirip Python, dia pakai oh. uh, space. <laughs> dia dia pakai space nah, stylus untuk stylus ini juga kayaknya nah, sempat terkenal banget ya stylus, oh, makanya oh, sempat, iya. Uh, jadi nggak dia enggak pakai kurung kurawal, enggak perlu pakai titik dua, enggak perlu pakai titik koma. Waduh. Nah hmm. ini. Kalau saya bisa. bilang waduh, jadi pusing. <laughs> jadi pusing. Kalau ya, kalau misalnya lin apa Lin standarnya enggak ketat, ini terus podcast iya. yang dibikin rame-rame ini disaster waiting to happen sih. Iya sih. <laughs> terewan, benar, sih. Nah. masalah. Tapi justru makanya, agak, agak mirip SAS yang awal ya tadi. Iya, makanya tadi ngelihat SAS, wah kok mirip sama stylus ya. Dulu saya sering pakai ini soalnya enak gitu nggak perlu uh, apa nggak perlu karakter-karakter yang harus pakai shift uh, kurung kurawal, shift titik lu, oh, dua gitu kan. Ya? Ngetiknya lebih cepat. Iya, cuman memang kalau pakai film apalagi tuh, cepat <laughs> banget. Ya cuman kalau benar sih, kalau misalkan yang udah tim dan besar gitu ya, mungkin agak-agak berbahaya. Harus uh, lebih apa? Lebih disiplin dan ujung-ujungnya nanti jadinya CSS juga akhirnya jadi eh kayak juga. Makanya dia uh, ketenarannya agak turun gitu. Jadi orang sekarang udah no brainer kan, preprocessor SCSS Less mungkin juga udah agak turun juga kan sudah kayak Mungkin. udah udah ini deh udah udah ada dulu ininya kan itu ada dulu bahkan ada editornya loh itu gue pernah pakai less editor tapi oh iya lama banget ya oh iya yeah, less dulu nggak hype banget karena uh, nah. uh, bootstrap tuh bootstrap uh, menggunakan bootstrap itu. dulu pilihannya uh. antara vanilla CSS atau uh. less tapi lama-lama hmm. uh, pas bootstrapnya mulai berkembang sudah ada pilihan less atau CSS juga sih Hmm. Akhirnya dia migrasi, gak? Ya. Ad, dia migrasi kan? 10 ya. Ada migrasi support support dulu dan kalau nggak salah bahkan sampai sekarang masih di-update loh. <laughs> oh. Masih versi versi yang baru sekarang ppt tuh. Kalau nggak salah masih ada uh, masih bisa pakai SAS dan LEF. Nice. Oh, enggak malah hmm. kelihatannya cuma pakai SAS. Dan Betul. masih ada orang pakai bootstrap, cuman sekarang ternyata masih, masih, masih, masih, masih, masih. masih banyak masih dan masih pakai SAS. Bootstrap masih pakai SAS ya, masih, masih. Nah, ini kalau kita mau customize ya, kalau hanya pakai saja mungkin nggak perlu. Jadi Kalo kita pakai, pakai doang yang sudah dikompil, yeah. CSS pun nggak apa-apa. Iya. -apa. Yeah. Tapi kan misalnya ini use case-nya adalah Eh uh, Misalnya primary color-nya, emang kita mau pakai primary color-nya Bootstrap nggak? <laughs> Kemungkinan uh. besar nggak kan? Jadi kayak primary yeah. kayak yeah. color color scheme, uh, apa typeface, tipografi, uh, pasti kita customize. Di situ kita butuh preprocessor. In this case, pakai uh, Sass. Di sini udah ditulis SAS, tapi uh, Ekstensinya CSS ya, berarti itu jadi satu mm -mm. ya. SCSS yang sama ya. Sebenarnya se uh. iya. Lanjutannya ya, oke oke oke. Nah keterang keterangannya itu ada di link yang Stack Overflow tadi tuh, yang answer nah, answer uh, Stack yeah, Overflow. Yeah. Sebentar, mana dia? Yang lima itu ya. Mm -mm. Ada answer mm. yang menarik dan cukup jelas, saya singkat padat jelas. S -S -S -S -S. Nih. Hmm, hmm. Coba zoom in dikit biar enak bacanya. Yes. Kan tadi kita udah bahas tuh yang paragraf pertama, SAS itu CSS preprocessor dengan sintaks yeah. syntax advancement dijadikan style sheet. Eh, biasa terus hmm. kita skip dikit, long, eh, loncat ke dua quote di bawahnya. Jadi, eh, CSS syntax pakai extension CSS. Nah, sebenarnya, all valid CSS is valid. C Sess as well, nah, terus hmm, okay. bawahnya inventive syntax itu original syntax-nya SAS, nah, yes. itu pakai uh, apa? File extension SAS, terus scroll ke bawah dikit, bawahnya juga ada answer yang cukup uh, menarik, insightful, bawah lagi dikit, nah, ini bawah lagi yang uploadnya upvote-nya 767 itu. Oke. Okay. Nah, jadi ternyata underneath the textual exterior ternyata eh, apa sebetulnya sama. Jadi, SAS sama SCSS file bisa saling mengimpor. <laughs> jadi oh. ada eh, parsernya, ada parser SCSS, SAS, CSS, LES. Nah, hmm. itu semua tuh kayak under the hood eh, di balik layar itu uh, semua di menjadi AST, Abstract Syntax Tree. Syntax -like. Ya dari situ baru di-normalize, diproses semua jadi CSS biasa atau CSS Vanilla biasa sebagai outputnya. Oke. Okay. Jadi sejarahnya... Menarik. Jadi sebenarnya oh. kalau mau kita jadi, udah gitu. punya CSS tapi ternyata masih ada legacy code pakai SAS, ya import aja gitu. Tetap, oh, okay. tetap bisa di... Uh, ditranspire atau di -transpire. saling mengkonsumsi saling mengimport ya ya ya menarik oke okay. nah ngomongin soal bootstrap ini adalah salah satu uh, CSS framework yang terkenal ya yang cukup terkenal bahkan sampai sekarang legendaris, masih ya? banyak dipakai OG. ya legendaris original-original uh, original gangster bersama dengan uh, foundation Terus juga Iya, yeah. yeah, dulu ada Zurb Foundation. Zurp yeah. Foundation ada That's Semantic that. UI yang salah satu yang sering yeah. saya pakai juga. Semantic UI itu uh, yeah, Foundation banyak itu banget ya unik. pakai ya? Kayak Admin Screen pada pakai. Boleh yeah. yeah. oh yeah. yeah. gitu ah. Admin Admin kita mau belajar web web. Foundation. foundation logonya nya yeti. Iya, yeah, logonya yeti. Terus uh, yang sudah mulai agak-agak um, kekinian ada Bulma, ya kan? Ada Bulma, terus ada apa lagi tadi? Specter, ya. Specter, Telwin Telwin kayaknya beda kategori ya. Sedikit beda kategori. Okay. Karena dia lebih terima ke terima utility. Generasi dan perspektif. Uh, ya, jadi Telwin itu sebenarnya saja. lebih low level ya. Benar gak sih? Enggak hmm. sih. Hmm. Low level tapi dari perspektif yang berbeda. kayak dia gak nguteng Preprocessor sama sekali. Oh, oke. Okay. Itu istilahnya kalau nggak salah Atomic CSS deh. Ya. Atomic CSS, ya. Kalau dari sudut pandang saya sih melihatnya si uh, Tailwind ini bisa digunakan untuk membuat Bootstrap atau membuat CSS Framework atau istilah sekarang hmm. itu membuat design system, gitu. Kalau Bootstrap kan udah jadi tuh, desain sistemnya udah ada. Kita tinggal pakai uh, uh. mungkin ngubah primary color, ngubah secondary color, dan lain-lain, atau kita pakai template yang udah ada dijual di mana atau di download di mana gitu kan. Kalau tailwind lebih ke kita bisa bikin desain sistemnya oh. untuk si bootstrap ini hmm. kayak gitu. Kalau dari Betul. saya sih, kalau dia bootstrap agak itu lebih lebih lebih lebih Bootstrap kan lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih dia tuh uh -huh. udah prescribe, udah ngasih buat kita ya walaupun bisa di yeah. cuma udah uh, bikin keputusan-keputusan seperti itu Misalnya kita mau bikin uh, kolomnya jejer berapa, biasanya kalau standar kan dibagi jadi 12 Sementara kalau Tailwind, karena dia uh, sudut pandangnya Atomic CSS, dia nggak punya opini Dari Tailwind nggak ngasih kita opini apapun sama sekali, dia cuma yeah. ngasih ya bisa grid satu kolom atau grid dua kolom, hmm. kita mau merangkainya, mau nyusunnya uh, kayak gimana, itu sepenuhnya dikembalikan ke kita. Makanya tadi betul tuh yang kayak buat bikin desain sistem atau bikin UI komponen. nah kita hmm. kan harus, kita harus uh, desain system atau UI komponen atau apapun itu kan kayak opini atau uh, harus disusun, dirancang dari sisi kita sendiri sebagai developer. Yeah. Kalau kayak material material gitu gimana? Itu kan material UI. Ya material likes ya material CSS atau material Oh iya. Yeah. Yang e. mana yang punya yang punya Google tuh? Mat material UI. Material oh, UI, Kalau ya. yang punya Google material uh, jadi dari Google itu kan material design. material, nah, design. Oh, yeah, material design, betul. Design system. Jadi design yeah. system, tapi implementasinya uh, siapa terserah gitu kan? Oh disediain, disediain official nah, package official paketnya oh, misalnya CDI, Android ada. Nah Android kalau ada. untuk web itu kalau nggak salah CSS, SD. Kalau Jadi salah, dia sudah pack dia sudah bikin komponennya dan, uh, maksudnya komponennya dalam bentuk JavaScript komponen. CSS sudah ada, kita tinggal override color sesuai yang kita butuhkan. Hmm. Oh masalah, itu sebegitu. MUI yang unofficial ya? Iya. Jadi MUI. sebetulnya ada yang Oh, uh, itu unofficial package yang menggunakan standar-standar dari material desainnya Google. Jadi emang oh. dibikinin. Kalau itu udah komponen sih, kayaknya. Ria komponen tinggal kan pakai. Kan? Ya. Bahkan di Bootstrap Bentar, sendiri enggak. ada tim siang material kan, kalau nggak salah ya. Uh, uh, uh, uh. Ada, jadi masing-masing punya benar. implementasi sendiri kan. Uh, uh kalau yang hmm. resminya itu yang oh, dari ya. apa uh, Google Material Design itu m3.material.io m3.material.io .material material versi 3 ya Ya material iya. design Oke okay. oh, kalau ini desain patternnya aja ya desain pattern oh, oh. tapi oh, ada ada, ada, ada ya? paketnya tapi masih ada ada tapi lebih low level, hmm. jadi bukan dalam bentuk kayak kelihatannya ya, kelihatannya uh, bukan kayak react komponen yang langsung bisa dipakai deh iya, iya, iya gue agak ya, bingung ini antara maklumat. antara pattern design, CSS framework, utilities <laughs> Ah itu istilah aja saya backgroundnya bukan, bukan, bukan CSS sejati yeah, yeah. jadi makanya sekarang tuh kayak mau mulai tuh kayak udah sudah Gue harus kemana? Sudah <laughs> bingung ya. Tapi sebetulnya kan hmm. yang perlu kita bedain adalah, uh, saya uh, konsep yang perlu kita paham kan, CSS preprocessor tadi uh, hmm. yang tadi ada contohnya ada Sass, ada Less, ada PostCSS yang ngubah uh, input inputnya itu yang senyaman mungkin untuk diketik, uh, ditulis uh, menjadi output outputnya vanilla CSS yang bisa dibaca browser. Ya udah sih kelihatannya kalau pendapat Pribadi gue ya. Uh, uh -huh. ya, konsep yang perlu diketahui ya itu aja, sisanya di luar itu anggap aja lah mau framework, uh, framework, library, utility, utility kan sebenarnya library juga anggap aja sisanya library. Ya, ya yang penting ya, ya. tahu dasarnya dulu bagaimana, uh -uh. linguisnya di apa sorry yang uh -uh. tadi preprocessor itu kita bisa uh -huh. pakai, kita bisa rubah, nanti ujung-ujungnya jadi panelasi CSS. Uh -huh. Yes. Nah, uh, si Tailwind sendiri kan sebenarnya utility framework, CSS framework utility yang uh, yang paling terkenal kan. Yang lainnya dulu sebelum hmm. uh, Tailwind itu ada yang namanya Tachyons kan. Terus uh, hmm. sekarang juga ada yang namanya Uno, Uno CSS. Hmm. Dan Buat itu semua sih, uh, pakai Berdasarkan filosofi yang namanya Atomic CSS, Atomic CSS Sambil buka yang Smashing gitu, yeah. jadi uh, intinya Atomic CSS itu satu properti CSS, satu kelas Satu kelas yeah. nah, Ini buatannya Mungkin Uno si... CSS juga sama ya? Oh yeah, Mas Anthony Vuh Anthony punya Anthony, Anthony. Yeah. Anthony Fu. wah mantep Dia tuh produktif <laughs> banget ya, dia segala macam <laughs> Dibikin Iya. Yeah. yang tadi ACSS ya ACSS.io ya ini adalah konsepnya, ya. Hmm. Atomic CSS, gitu ya. Uh, itu contoh library-nya juga, sih. Kalau yang oh, okay. uh, penjelasan Atomizer. konsepnya itu, yang CSS tricks, itu yang di bawahnya. Oke, oh, okay. CSS tricks okay. ini juga maksudnya filosofinya, kan? Sama, ya. Hmm. Yeah. Jadi Atomic CSS, ya. Itu defini definisinya: approach, approach to CSS architecture bahwa satu properti satu kelas Nah hmm. ini dia kan nggak ini kan nggak nggak uh, berurusan dengan preprocessor tadi yang uh, dia bisa uh, apa perspektif kayak gini atau arsitektur seperti ini bisa diolah dengan macam-macam preprocessor. Uh, saya yeah. bisa dibilang preprocessor agnostik lah, nggak bergantung ke sas, LES, atau CSS, atau stylus. Cuma ini lebih ke cara pikirnya. Satu kelas, satu properti. Oke, okay. dan ternyata udah ada dari <laughs> baru tahu ini. <laughs> yeah. Makanya banyak juga itu tadi, ternyata Yunus ya. Yuk, ada ya yeah. nah, variasinya, yeah. bisa statik, bisa programatik. Ya, yeah. kalau yang dan... baru Sekarang yang tuh udah programatik ya. Betul, dan banyak juga sekarang. Uh... UI komponen yang dibangun di atas telwin Ya, contohnya mm -hmm. uh, telwin sendiri bikin kan Tailwind UI. Yeah. Yang berbayar itu. Terus ada uh, Daisy UI. Daisy. Windy ya. Apa sih banyak Mindy tuh sekarang. Daisy UI. Oh, nah, Daisy UI. Nah, ini dibangun di atas uh, telwin juga. Jadi ini Jadi adalah butstrape ya. Iya, <laughs> nah, secara bootstrap gitu. Uh, ini 11 12 bootstrap karena dia udah ngasih opini dia punya opini desain UI ini juga apa class name-nya juga mirip-mirip bootstrap tuh primary, secondary, success, warning, error dan lain-lain berarti ini dia sudah define color colornya ya dia sudah define color-nya ada juga themes-nya kalau mau ganti misalkan apa nih bisa di-override bisa jadi ya kayak bootstrap lah tadi kan kalau Atomic CSS sendiri nggak ngasih opini buat Uh, dari segi Betul. UI, dia cuma uh, corresponding sama properti CSS-nya. Silahkan disusun sendiri. Nah, yes. developer belum tentu punya waktu atau punya resource buat nyusun sendiri. Dan kadang mata kita suka fals kan, kalau kita yeah. nyusun sendiri jelek. Fales. Jadi uh, disediain uh, library yang uh, seperti Daisy UI dan lain-lain. Iya, -lain. yeah. ada kalau nggak salah ada Flow tadi apa? Flowbite, Flowbite juga ada yang lumayan uh, yang kedengeran juga. Ini mungkin agak mirip-mirip sama Foundation ya, modelnya ya. Nah <laughs> ini, ini, ini oh, bagus semua. ya, banyak banyak banget tuh deh implementasinya mau pakai React, pakai Swell. Ya, udah ada semua, udah disiapin hmm. Ini juga dibangun di atas si uh, Tailwind. Jadi uh, apa namanya hmm. kelasnya itu ya ini panjang begini kan ya hmm. ciri khasnya tailwind tadi ada kita sempat bahas bisa diakali pakai apply pakai apply uh, jadi tailwind that's ini that's problemnya adalah ya kalau Atomic kan satu persatu kan satu persatu uh, yang menyebabkan uh, kalau kita nulis kelas itu jadi panjang sekali seperti ini gitu kan kalau kita nulis di editor tuh bisa berbaris-baris gitu kan eh uh, tadi saya tunjukin uh, ke Ivan tadi gimana caranya supaya tidak terlalu panjang kita pindahkan uh, kelas uh, name-kelas name yang kita butuhkan uh, dibikin abstraksi lagi satu kelas yeah. dengan apply Di sini ada contohnya ya nah ini contohnya nah, jadi misalkan iya misalkan ini kan apa tadi ini uh, Text white, BG blue tujuh ratus, blablabla itu kita bisa taruh di satu CSS property dan itu yang bisa kita pakai. Ya kita bisa pakai itu aja misalkan di sini tadi apa nih buttonnya nih default gitu. Ya udah kita bikin satu class name dengan button default, kemudian isinya adalah ini. Isinya kita copy paste ini. Tambahkan add apply sebelum uh, di uh, apa di awalnya. Gitu. Tapi ada tapinya nih tapi. Hmm. Betul. Uh, sebaiknya dipakainya sesedikit mungkin jadi uh, bentar nanti di nanti cari linknya deh uh, okay. itu emang uh, sama officially sama yang pembuatnya juga uh, sudah disarankan uh, ya Bu uh, pakai apply itu cuma kalau butuh banget aja kalau butuh karena aja. itu itu against the grain kayak Uh, melawan atau override keunggulan dari mix css yang ditawarkan hmm. tailwind. <coughs> Jadi sebenarnya keunggulan tailwind sendiri itu kan uh, semua class name-nya masing-masing udah ada. Jadi uh, dari segi performance, dari segi build time juga kalau kita pakai kelas yang udah ada, misalnya kalau mau margin bottom-nya satu, satu rem ya satu rem yeah. mb-4. Jadi sebisa mungkin uh, pakai class name yang udah ada. Kenapa? Karena kalau setiap bikin uh, abstraksi lagi, misalnya my custom class name terus uh, apa curly bracket apply uh -huh. mb4 bla bla bla, itu kan uh, tailwindnya bakal kerja lagi, bikin scope class name terus generate uh, css wow. yang di generate juga tambah banyak. Walaupun ya kalau cuma satu sih ya nggak apa, -apa nggak ngaruh, tapi Sebisa mungkin use sparingly si apply itu. Nah, gimana caranya ngatasin kalau kita sebeliat uh, apa uh, class name-nya banyak? Ya orang yang pakai Tailwind, developer yang pakai Tailwind, sekarang kan rata-rata nggak -rata nulis HTML vanilla mentahan ya. Kemungkinan besar. Oke, tailwind, ya. Orang uh, developer yang nulis Tailwind itu sebagai bagian dari pakai framework entah itu Laravel Blade pun. Uh, kan yep. udah bisa abstraksi Class name-nya, kan mau pakai Laravel Blade, mau pakai Eleven T, mau pakai React atau Swell, atau apapun ya. Define aja Class name-nya, misalnya button, button CSS sama dengan string tuh MB4, PB4, atau apapun hmm. ya. Udah tinggal dipanggil si uh, string Class name-nya itu best practice-nya. Eh, sebentar, tapi sebelum eranya si Tailwind dan teman-teman. Kita masuk ke era CSS-INJS dulu nggak sih? Nah, tadi tuh udah asik di ya. Ya. <laughs> Nah, Kita balik lagi ke 2015 deh kalau gitu. Belum ada Telwin ini dulu. Belum ada Telwin. Uh, ya, si, jadi kalau tadi, SAS kan dari 2006 ya. Maksudnya dari ya. Eh, sebelum 2010 itu yang berjaya adalah SAS fast termasuk CSS ya, hmm. Sass dan yeah. Less dan uh, seiring naiknya Bootstrap. Nah yeah. ini mulai tengah-tengah di 2015 nih ada lahir dua yang mulai uh, sebenarnya mulai menandai the birth of an era sih, Maksudnya kayak mulai ganti era yeah. aja yaitu yeah. pos CSS dan CSS modul. Hmm. Nah eh loh udah sel komponen? Bentar pos CSS itu ya? aja. Ya. CSS modul Posisi tadi, post udah, udah posisi kan aja deh. udah bahas sedikit ya? Udah, udah bahas sedikit ya? Terus, terus, mana terus, terus, bentar-bentar terus, terus, terus, sama oke terus, wait terus, Yang terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, Nah, bawah dikit. Nah. Ini posisi post sebentar, modularly. Post CSS bababa. Nah, ini keunggulan post CSS ya. Uh, itu dia bisa punya plugin. Jadi hmm. kelihatannya sih itu itu salah satu hal yang lumayan menarik sih di mana sebelum-sebelumnya belum uh, agak sulit untuk di extend. Nah, sedangkan posisi SS itu relatif lebih mudah untuk di karena dia punya plugin uh, API, dan bahkan kita berarti loncat ke depan lagi. Tadi itu Tailwind, Tailwind itu kan sebenarnya ya. plugin posisi SS kan sampai sekarang ya, betul. masih dipakai. Jadi, ini mau saya keunikannya generasi salah satu uh, pembeda generasi uh, preprocessor CSS yang uh, lahir di tahun... 2015. Di hmm. sini ini nih lucu nih karena artikel lama masih pakai Gulp. Kita bahas Gulp kan <laughs> ya kemarin. Kemarin iya di episode kemarin. Uh, jadi uh, apa ini juga di era itu kan uh, yang library nya masih pakai Gulp dan Grand. Iya. Yeah. Tapi apa posisi SS sendiri ya agnostik. Jadi maksudnya nggak bergantung ke Gulp atau Grand sampai sekarang juga masih bisa dijalankan sebagai uh, program di Node Server. Nah, Terus ini nih ada contoh uh, buka itu deh contoh plugin uh, plugin pos CSS yang sederhana okay. tapi nunjukin bahwa ini uh, pos CSS itu membuat CSS mudah untuk diextend yang plugin uh, plugin CSS bahasa Indonesia. Oh <laughs> ini sih ini sih lucu-lucuan doang ya iseng-iseng doang. Maksudnya nggak bakal ada orang beneran nulis CSS kayak gini <laughs> jenis font bla bla bla. Tapi kan ini uh, bahwa plugin seperti ini dengan mudahnya dibuat itu nunjukin bahwa uh, posisi SS itu walaupun dibuat tahun 2015 Ya bisa dipakai terus sampai sekarang, sampai tahun 2023 hmm. karena uh, mudah buat di Misalnya contoh kasusnya itu tadi apa color space yang OKLCH itu color space yang aneh bisa di-bisa uh, pakai kita bisa bikin plugin posss buat nerjemahin ke color space yang lebih konvensional misalnya RGB atau CMYK atau oh. LCH I see kayak bubble nah, jadi yes. postcss ah, iya, post itu kayak SS. bubble <laughs> babelnya css css <laughs> <laughs> <laughs> yeah. bikin plugin sekarang oh. gue baru ngerti nih <laughs> apa, <laughs> apa maksudnya posss <laughs> <laughs> nah ini kan bisa dipakai buat misalnya vendor prefixing bisa buat yeah. uh, apa meng mengadopsi fitur-fitur CSS yang baru yang belum belum banyak disupport banyak browser hmm. oke okay, okay. ini contohnya <laughs> bayangan oh, ya. <laughs> <laughs> <laughs> oke okay. nah habis dari sana CSS baru modul, masuk ke eranya, uh, CSS, CSS modul ya. CSS modul ya CSS modul ini juga kelahiran 2015 uniknya baru tahu barusan ini pas baca-baca uh, uh, buat nyiapin ini tapi udah tahu sih mau CSS modul tuh salah satu yang udah ada cukup lama tapi Import, ternyata ya ada dari 2015 uh -uh. Yeah. jadi sebenarnya tiap dia bikin standar format sendiri namanya ICSS interoperable CSS hmm. intinya sih biar CSS bisa diimpor ke javascript bisa dibaca dari javascript sebagai javascript hmm. objek Udah oh. intinya gitu doang Dan itu contohnya okay. tuh di code block yang kedua Tengah kan itu pakai vanilla javascript kan Bahkan uh, Jadi Kalau sekarang sam Sampai sekarang udah uh, Masih banyak dipakai juga Kayak next.js Itu CSS module tuh Kayak udah default support Tanpa kita install apapun apa -apa. Terus yeah. uh, Kayak gatsby, next.js Itu semua pake, uh, support CSS module nah, Kan suka uh, Tadinya mungkin teman-teman ada yang ngira ini identik dengan React tapi sebetulnya bukan yeah. karena dia oh, okay. dia juga framework agnostik intinya dia cuma itu tadi membaca CSS uh, sebagai JavaScript objek. jadi uh, ya udah dari situ kan bisa scoping bisa generate random string untuk scoping class name terus bisa dynamically apply atau uh, menerapkan style CSS-nya di vanilla mm -hmm. pun bisa ini yang nanti yang pesahin ini si si transpiler kan ya pakai plugin PostCSS bukan yang misahin CSS nah, modul Dia ini. tuh dia tuh punya engine uh, dia punya preprocessor sendiri deh kelihatannya loh. Ya gue lupa uh, tar coba. Karena di project project yang gue biasa pakai ini, cuma gue nggak tahu karena sudah library-nya udah siapin. Sudah ya. Sudah. Tinggal Biasanya jalannya. tinggal pake <laughs> gitu Bukan dari ini ya Bukan dari uh, bundler Oh ini nih yang artikel side point, ya. point nih Apa? Artikel side point dia ternyata Dia punya build step Bukan sampai bukan sampai. kerjaannya modul bundler ya Kayak webpack atau semacamnya ya, Nah iya Dari webpack tapi pakai iya, plugin Pakai plugin ya, ya, ya. Nah, oh. Ada penjelasannya Nah itu scroll ke bawah kan nah kita ini. udah bahas tuh tadi apakah CSS modul itu, blablabla. loaders pakai loaders ya, loadersnya apa yeah. ya? Nah tuh, nah sih uh, bisa pakai webpack or browserify. Ya, yeah, ini dia. Mm -hmm. Nah cara kerjanya ya kayak gitu tadi. Terus uh, untuk ininya dia akan dari sini akan ditranslate menjadi kelasnya jadi random ya, bukan random oh, ya. Di ada di -apply oh, di-apply. Ya. This yeah. will generate something like this when using it through Webpack with the default setup. Iya. Yeah. Nah, terus okay. plus minusnya ada tuh bagus di bawahnya. Dulu ini kan sempat, maksudnya uh, ini menandai era baru yang kita kenal CSS, JS kan, yeah. library CSS, JS, manapun kurang lebih ya bentuknya jatuhnya mirip-mirip kayak gini. Nah concernnya Betul. jelek, masih <laughs> <Jelek. laughs> valid concern, jelek. Terus uh, apa? Mungkin mendebat jadi lebih sulit. Tapi untungnya kan ada source map, jadi bisa source lihat map. source-nya. Yeah. Nah, terus concern lain adalah source-nya jadi uh, style-nya jadi non reusable karena uh, karena semua scoping segitu gampangnya ya udah setiap desel baru bikin <laughs> lagi <laughs> iya scopingnya terlalu banyak tapi sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan karakter cascade css ya bisa pakai uh, global hmm. jadi bisa untuk mentarget base elemen atau ma mau manfaatin cascade atau apalah yang reusable misalnya behaviornya vanilla css ya udah pakai global bisa Nah, terus extend terus. Nah ini ya pakai loader nah, ya okay. yeah. mm -hmm. Siapa yang pernah merasakan Setting manual webpack Setting webpack Saya bisa gitu. <laughs> Dulu awal-awal yeah. ya Setting manual, setting manual. Tapi Dulu. Sampai, sampai bisa Sampai hafal, sampai hafal apa? Tapi sampai bisa gitu Mengerti oh. maksudnya Mengerti hmm. Saya Masalah. bahkan dulu bela nah, belajar dulu. react pertama kali belum ada webpack jadi masih pakai. Oh. Iya, belum ada webpacknya jadi manual. Uh, waktu itu ngebuildnya, ngebuildnya pakai bubble. Bubble. Iya, bubble, oh iya, bubble, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Oh, zaman itu bukan. Zaman itu bukan bukan itu, tapi untuk itu untuk CFF uh, pipeline. Bukan backbone underscore, sama itu kan hmm. perlu ditranspal juga. Iya, iya, iya. Webpack itulah. 5 tuh sempat udah pengen udah pengen <laughs> belajar, niat belajar sampai ngerti banget susah terus males nunda-nunda eh untung ada untungnya ternyata suka nunda-nunda sekarang ada fit webpacknya mulai ditinggal <laughs> <laughs> ya, ya udahlah iya apa, apa dari susu. dari apa dari uh, webpack kemudian orang malas bikin uh, Konflik sendiri akhirnya muncullah create track app sekarang create-react-appnya sudah tidak ada <laughs> <laughs> sudah ditinggalkan mulai ditinggalkan Terus abis dari sini barulah muncul CSS InJS seperti Start Component, ada lagi Emotion uh, ya kalau salah ya. CSS Modul itu uh, yeah. nandain era CSS in JS Ini kayaknya sempet hype banget ya. Hype. Uh, yeah. Gue pertama kali belajar web dev yang serius banget sih pas ini lagi naik-naiknya sih. Jadi kayak ada berapa tahun. Mungkin ini tahun berapa ya sekitar 2000. yaitu mulai lahirnya CSS Modul tadi 2015. Mungkin ini mul hmm. mulai 2016-an sempat ngetrend banget uh, ada style komponen, ada emotion ya. dan teman-temannya mungkin tapi sebelum ini QLT ya, jadi react gitu. itu kan kita pakai stylingnya kan uh, bisa di uh, di JS-nya kan dengan menggunakan yang camel case, pakai objek kurung-kurung hmm. uh, awal dan lain-lain kan awalnya hmm. kan hmm. ada, terus kemudian banyak nah, orang yang itu kan karena, in, itu jadi inline style, Iya terus betul. belum kalau apa? Sudho elemen gimana? Gak iya, nggak bisa, bisa base, kan. Apa? iya Kemudian baru banyak di. orang juga yang tidak suka dengan sintaksnya. Sintaksnya ini javascript banget. Hmm. Kalau mau nulis CSS ya tulis CSS saja gitu kan. Akhirnya muncullah. Yeah. Dan nggak bisa kopas. Tadi maksudnya itu masalah. Ternyata masalah <laughs> dari tahun ke tahun tetap sama tidak ya. Kalau kita lagi yeah. mau convert code base kita perlu kopas atau apalah copy, yeah. ambil mm -hmm. CSS Betul. lama, nggak bisa kopas. Yeah. Nah, makanya ada yeah. ini. Itu... Salah satu kunci sukses keberhasilan sebuah library ya, bisa <laughs> compatibility-nya bagus kompat, gitu ya. <laughs> backwards compatibility. Backward Dan uniknya kompat. ini si style ini dia pakai preprocessor custom konon forkan dari forkan dari SSS atau apa namanya bukan stylus tapi stylus. Oh, stylish. Stylus.js.org Oh, oke. Okay. <laughs> oh, okay. Jadi ada stylus ada stylus Hmm. Nah stylistnya yeah. sendiri itu enggak terlalu terkenal, cuma ya itu uh, apa dependensinya justru dia dipakai sama style components yang usernya sangat banyak. Yeah. Ini pakai backtick berarti eranya IS berapa string, gitu ya? yang, string, yang sudah stand literal kan? Uh, oh, template, template literal ya? Oh string cuma, literal ya namanya. coba kalau pakai style component ini hanya bisa CSS doang ya? Dia enggak bisa, maksudnya. SAS gitu. SAS atau CSS nggak ya? bisa ya enggak ini udah ini udah ekosistem uh, react-based kalau nggak salah cuma oh, bisa jadi kita nge-styling per komponen Componen aja ya dia I mau seperti apa gitu ini uh, ya. uh, per komponen Anchor. dan dia tetap harus di transpile, tetap harus diproses masuk pipeline nya react si javascript nya ini masih uh, tetap uh, ngelewatin prosesnya ya barengan sama si react komponennya hmm kalau misalnya untuk adjustment warna segala macam, kita harus ngerubah ya. seluruh komponen gitu? Enggak. Ada yang globalnya ya, juga ini. kan? Bisa globalnya kan? Global bisa dan itu kan JavaScript biasa. Kita bikin aja Java variable saja. Variable, uh, variable biasa. Primary sama dengan uh, bikin string. Ya ini. FF, AA, BB gitu. Ya udah dipanggil oh. aja. Pakai sintaks JavaScript ini pure aja. JavaScript. Ya. itu dan uh, setelah eranya ini masih ya sampai sekarang masih banyak juga yang pakai sampai tapi ada juga yang tidak menyukai banyak. akhirnya bar barulah muncul Telwin tadi kan Telwin dan teman, -teman ya kan uh, ada jadi dari sini ini kan sebetulnya ini sep, uh, beberapa tahun sempat yeah, uh, naik lah karena salah betul. satu salah satu faktornya kalau menurut gue sih karena banyak orang pakai React dulu kan uh, yeah. depend on dulu misalnya sebelum ada Swell atau apalah Quick mm -hmm. yang yang Next Gen yang baru banget kan dulu sempat yeah. lah React sempat uh, jadi raja yang menguasai pasar uh, modern modern web dev kan. Nah, pada pakai ya. ini uh, terus. Uh, ini rata-rata library CSS in JS itu bergantung pada runtime javascript. Jadi ini kayak uh. uh, di-generate-nya, di-kalkulasinya, itu kan uh, kalau React kan, uh, dynamic juga uh, waktu komponennya di-render baru diproses. Jadi ada runtime-nya, jadi kayak ada beberapa kekurangannya misalnya kalau yang awal-awal dulu nih, kalau misalnya javascript-nya disable, CSS-nya juga nggak di-apply kan tuh hmm. bahaya ya sama yeah, yeah, yeah. ya karena karena ada runtime javascriptnya juga kurang bagus buat performance karena Oh uh, ya dia mengoccupy main thread sekian detik lah kan itu musim apa kurang bagus karena uh, ngabis-ngabisin budget performance juga kan uh -huh. menghalangi main thread nah, berarti nggak dipisah nggak dipisah gitu bukannya gue kepikirannya kayak waktu ditransfer transfer Start komponen ini bakal dipisah jadi satu CSS sendiri atau nempel di komponen itu? Dynamic pas komponennya mount, dia ngitung, baru, dia, dia bikin, dia nge -apply. Baru dia apply CSS-nya ke tree-nya tree si markup CSS-nya si yeah. browser? Uh -uh. Oh, hmm. Oh gitu. Kalau yang Dari awal cuma ya bagus mungkin. Oh, iya. Cuma makin lama karena banyak yang protes, kelihatannya ya diimprove sih. Hmm. Nah terus ada terusnya lagi, selalu ada lanjutannya ini nggak bakal kayaknya dunia web dev ini ekosistem web dev termasuk uh, CSS kayak beneran enggak ada habisnya. Sempat iya, inovasinya ada Inovasinya. Mulai ada ya. trend, Itu zero runtime namanya. Um, coba ini buka ini ya. Ya. Nah, ya. Yang mana? Yaitu like yang rock rocket boleh, yang bawahnya boleh. Rock ya, rock sesuai rock. namanya. Jadi uh, dia ngitung kalkulasinya semua, ngegenerate semua CSS sebagai file CSS biasa. Ya, zero runtime enggak ada. Eh uh, dia prosesnya nggak pakai runtime JavaScript. Oh, Diposesnya dikompilasi dulu. Kompilasi nah, uh. Dikompilasi Waktu dulu. Ya dia okay. uh, dia uh, bikin semua ya udah, uh, pas uh, pas di load di browser user di sisi user udah jadi CSS beneran. Ah, walaupun cara penulisannya masih, masih CSS in JS. Jadi CSS beneran berarti Laksin. jadi CSS file gitu yang oh. bisa di load. Oh, oke. Okay. Iya ya, ya nah, cuma oh. apa costnya cuma di dynamically load uh, apa? CSS, lazy load CSS itu doang cost-nya uh, cuma di luar itu ya lebih, jadi performance lebih bagus, Lebih bagus tapi, tapi ada tapi lagi, uh, <laughs> ini sebenarnya ada nggak populer sih uh, coba lihat iya. nama-nama library-nya Linaria Astroter, -astro. nggak pernah pakai kan? <laughs> gak, gak jadi pernah. ini relatif, nggak terlalu terkenal, kenapa? karena salah satu responnya uh, apa, style style components emotion mulai turun tailwind mulai naik tailwind karena naik. masanya hipotesa gue iya. ya, masanya kesedot sama tailwind semua betul, tailwind mulai naik tailwind juga udah gitu kan bisa cocok. Tailwind, uh -uh. Ia, cocok cocok sama dan cara kan? Uh -uh. Iya. komponen kan tailwind juga performansnya bagus, komponen dapat, komponen-based terus iya. kayak yang, uh, kayak yang uh, customization variable dan lain-lain diakalin nah. pakai Tailwind config kan, kita mendefinisikan yeah, yeah. itu dari ya, wow. sisi config. Nah hmm. terus dari performance juga bagus karena dia bisa, kan si Tailwindnya pas ngebuild juga dia bisa kalkulasi duluan kan. Jadi nggak bergantung uh, JS Runtime kayak Style Components tadi. Yeah. Nah masanya Hayek sama ini, <laughs> apa sih yang tadi linarnya ya. dan teman-teman. <laughs> Tapi kalau untuk Sico uh, sebenarnya punya personal favorit nih, pernah nyoba namanya Vanilla Extract. Ini juga agak nggak mainstream sih, cuma menurut saya enak dipakai aja. Itu salah satu contoh uh, library CSS in JS yang generasi salah satu generasi terbaru dan zero runtime. Ya sintaksnya masih mirip tadi sama yang CSS yeah. in JS lainnya. Mirip yeah. sama style components, emotion Cuma dia ya abstraksinya lebih canggih, maksudnya lebih baru lagi sih. Jadi emang zero runtime dan dia framework agnostic bisa dipakai di nggak uh, cuma React. Jadi uh, JS base punya JavaScript. Cuma dia ada kayak adaptor buat React. Kelihatannya ada adaptor buat lainnya atau enggak? Kurang tahu sih. Ini mirip mirip stylingnya timnya React Native malah. <laughs> oh iya? <yeah. laughs> iya kayak gini dia. Create team. Nah, oh, kenapa iya. gue seneng ini? Karena ini asik sih, uh, dia TypeScript base. Uh, jadi gini, kayak kalau contoh di atas tuh. di uh, oh, kan, typo-typo langsung kebaca ya. Uh, uh, nih, misalnya oh. kita nggak punya large. Kita space-nya, kita bikin small, medium. Yeah. Nah, pas kita pakai kan kita lupa apakah small S, M, A, L, L atau yeah, singkatan S, M, L, atau S, M, atau S. Nah, itu kan kita Redawan. gak usah capek-capek ngelihat itu intelligence auto keluar semua, oh misalnya kayak split, ya. script ya, ya pokoknya apapun sistem yang typescript lah, <laughs> yeah, yeah, yeah. rounded misalnya rounded apa rounded full atau rounded hmm. xl atau apalah roundednya apa nih kita nggak usah <muh> ya, yeah. pusing-pusing itu lagi langsung typeset semua, oh, lucu juga ya, tapi tetap aja ini obscure sih ini kayak hipster <tema> banget gitu yang pakai dikit. <h tema> relatif Oh, yang masalah. pakai John Resick loh. <laughs> Mana? Ini John Resick Oh iya. Yang bikin jQuery. Iya yang. Ya, cuma misalnya nggak sepopuler Tailwind aja sih. <laughs> ya, uh, cuma ya. ini aktif aktifly maintain dan ini yang bikin juga TT orangnya yang terkenal kalau misalnya uh, orangnya aktif di apa kayak desain sistem orang oh. yang bikin ini lupa namanya siapa cuma dia emang uh, spesialisasinya di UI dan desain sistem jadi emang CSS tuh emang ya kan nyambung hmm. banget ya sama sistem CSS. Hmm oke okay, oke okay. wah seru ya si ini bukan kalau kalau ini bagiannya berarti seperti ah iya dia itu si, oh. CSS CSS tuh, In JS dia tuh juga bukan ya? Iya CSS modul, iya CSS In JS oh. nah, itu emang dan dia Nomai bekerja di Remix. Oh enggak oh, Shopify Oh oke okay. Shopify working kan on remix run at Shopify. Oke. Okay. Oh. Yeah. Iya, remix, jadi... remix di Shopify. Jadi remix dibeli Shopify. Iya, iya, benar Jadi orang remix digaji sama Shopify. Nah, lucu <laughs> juga okay. ya. Terus baru tahu gitu, baru tahu barusan banget ini dia co-creator <laughs> CSS modules. <laughs> Oke. Okay. Yang dari tadi kita omongin ya. <laughs> Ternyata. Oh, okay. muter-muter aja udah yang bikin note, yang bikin deno juga. Iya, <laughs> yeah, bener yang bikin terakhir Android, yang bikin apa quick ya quick terus ya quick. terakhir apa apa dan terakhir uh, ke Tailwind oh, kan ini nih uh, Terakhir kita masuk ke oh, Tailwind iya, terus orang-orang sekarang gitu udah, ya iya sekarang udah kayak ya, kayak de facto ya sama dia. sekarang atomic uh -uh. iya nah, nah terus Tailwind gitu. ini sebenarnya kadang agak kontroversi juga jadi sebenarnya kalau dunia web dev karena nah. sering hype base ya kelihatannya. Yes. Apapun yang hype, banyak yang suka, pasti banyak mm -hmm. yang benci. Dipake. Ini kayak konsekuensinya. Hmm. <laughs> Jadi ya, banyak yang benci. Uh -uh. Cuma ya sebenarnya alasan bencinya itu kan hal yang uh, apa ya subjektif. misalnya tadi. Opini aja sih. Klas name panjang. Kalau klas name panjang, uh, untuk maintain kualitas kode kita biar nggak repetitif. Ya, udah kan di abstrak aja ke variabel, karena orang yang pakai tailwind itu pasti komponen base. Nah, komponen cuma kalau perkara kita nggak suka lihatnya namanya panjang, itu kan sebenarnya nggak ngaruh ke user kita. Kan, user kita kan nggak yeah. ngecek dev, user yang buka website kita kan nggak buka DevTools dan ngomel-ngomel karena class name-nya panjang, yaitu bukan itu bukan <laughs> konser ya. uh, utama. Jadi, bisa ke telinga uh, sih. Terus, Kayak kita terlalu banyak Sudah ter, sudah terlalu banyak Terus akhirnya kita ke-override Sama parentnya ke Keteling suit sendiri ini gimana gitu Kok kayak Kayak Kaya CSS problem CSS lagi Jadi ya iya. Kayak create another problem ya, gak sih Itu pakai vanilla CSS juga bisa sama aja. Kena masalah itu kan Nah cuma kalau sama. Tailwind ini uh, Kalau kita pakai VS Code ada pluginnya Ada plugin yang uh, Pertama itu buat auto complete, intelligence. Kedua, buat ordering. Jadi kan class name-nya banyak tuh. Nah, mm -hmm. mereka tuh punya kayak opinion opinionative pengurutannya. Jadi gunanya buat apa? Biar apa ya? Biar konsisten aja sih. Biar konsisten antara kode yang kita bikin sama kode kolega kita, teman-teman kita. Urutannya tuh sama. Jadi dia bisa auto auto order, auto fix. Dan yang ketiga nih yang paling penting, kalau misalnya kita nggak sengaja meng-apply, uh, kan sebenarnya satu class name, satu property tadi. Nah, kalau kita meng-apply yang konflik, dia garis merah, dia error. Hmm. Contohnya, ada, ada kayak linternya gitu ya. Uh, iya, dan langsung merah, langsung kelihatan ya. Itu terserah hmm. kita, misalnya kita pakai sistem ESLint atau apa, mau dibikin yeah. error atau mau dibikin warning, juga bisa. Warning. Jadi, hmm. bahkan bisa kita fail. Jadi, maksudnya ya kita nggak bisa nge-push kode yang salah. Misalnya, kita nulis kelas background white ya. BG-white. Terus karena panjang, di belakangnya ada BG-blue. BG-blue 500. Itu kan konflik hmm. uh, sama-sama yeah. propertinya background color ya. Nah, yeah. itu tuh uh, bakal di-error, di di-garisin hmm. sama so, plugin-nya. Jadi, itu salah satu yang membantu kita. Tapi lagi-lagi kalau perkara harus pakai Tailwind atau enggak ya nggak harus lah. Kalau emang use case-nya cukup. Sekarang kan CSS sudah canggih ya. Kalau yeah. misalnya emang nggak terlalu banyak komponen, terus bisa di cover pakai CSS Vanilla, ya silahkan pakai CSS Vanilla aja. Malah, yeah. malah enak, loh. bisa langsung nggak usah ada build step. Kalau use case-nya begini, kayak kita mau proyekan, ada client. Build dari awal, kliennya build dari awal. Let's say dia mau bikin satu website. I don't know, uh, new site lah. Contohnya ya, new site banyak kontennya, segala macam untuk kontennya uh, In Kalau dilihat dari sisi maintainability, kayak kemudahan untuk di-maintain, kemudahan untuk uh, learning curve bagi developer yang akan memaintain itu bingung gua antara kita projectnya mulai dari CSS from scratch kita bikin desain system sendiri atau langsung go straight to uh, yang kayak tadi apa namanya kayak Tailwind, tapi Tailwind UI yang sudah ada desain patternnya materialize UI uh, hmm. dan so on, itu gimana sih jalannya, jalurnya itu gimana sih ada yang bisa bantu memberikan reason seperti itu enggak kebingungan itu? Kalau gue sih realistis ya kalau misalnya sendiri atau tim kecil banget, resource terbatas ya udah pakai yang udah ada aja lah, beli Tailwind UI aja. Realistis ini ya, maksudnya kan yeah, enggak, yeah, yeah. Uh, apa? ya project ya. kan? Yeah. Project kan uh -huh. itu nggak harus kayak apalah yang ideal. Nah, makan yang kalo, yang penting itu tadi kita tahu kita tahu cara kerjanya dulu cuma udah oh yeah. telwin UI aja, biar cepet kalau kalau misalnya kita decide nih pakai telwin UI, desi hmm. UI segala macam, hmm. berarti secara desainernya sendiri harus follow guidance-guidance yang framework tersebut itu dong kayak spacingnya terus kemudian ya tahu kan jarak jarak spacing itu kan Beda-beda ya, kayak ada yang 30 pixel ada yang 20 pixel terserah. Depends dari bentuk oh, desainnya. Benar. Ada, ada desainernya, ada UI desainernya. Yang UI, ya, jadi, bukan, bukan orang ya, U, yang tipe -tipe UI desainer ya, baik. jadi kalau misalnya, misalnya kita desain pakai framework segala macam, berarti kan desainnya sendiri harus follow guidance dari framework kan. Kalau enggak oh, kita jadi maksa. Kalau... Hmm. Jadi maksa jadinya. Tapi kayaknya oh. kalau Tailwind itu lebih oh. low level deh kayaknya. Jadi iya. kita mengikuti UI-nya. Iya, itu tadi si kalau jawaban tadi kirain kirain nggak ada UI desainernya? Kirain kita sendirian. Ada, kalo jadi UI uh, desainernya apa? ada gitu. Biasanya project ini ada, kan kita yang ngedesain gitu. Kalau ada Kalau kalau ada desainernya dan desainer itu kan biasanya di Figma juga dia udah punya template ya? ya misalnya ya. Scale, scale nya pakai itu tadi 10, grid 20, puluh itu. Grid system 30, biasanya kan sistemnya uh, sudah Dia punya ada. kelipatan sepuluh atau kelipatan berapalah pakai Tailwind aja. Jadi uh, apa kalau yang tadi kan kayak Tailwind UI atau DC UI itu kan setara kayak Bootstrap ya. Yang yeah. udah tinggal plug and play, udah kelihatan cukup bagus kontrasnya apalnya ya udah udah desain. Nah tapi kan itu udah ada opininya, uh, opini hmm, UI-nya. Dan kan kalau kita punya desainer UI kita punya UI designer sendiri kan dia punya sistem sendiri, sistem UI, mm -hmm. belum coding cuma sistem UI dan udah ada opininya sendiri kayak tadi misalnya paddingnya kelipatan 10, ya udah pakai Tailwind yeah. bisa dan bahkan kalau cool. menurut gue sih, kalau landing page atau microsite sekarang udah berani pakai vanilla CSS dengan CSS variable. Yeah. Oh, okay. Kalau apa? Betul. Opini gue sih. Yeah. Jadi kalau memang microsite aja, nggak perlu bloated pakai CSS variable aja terus implement aja sendiri CSS sendiri gitu ya betul pakai, pakainya ya. sas atau style komponen nggak usah udah CSS vanilla, vanilla. Ya. CSS variable CSS variable oke okay, oke okay. ya start with vanilla dulu ya jujur sih uh, pendapat pribadi ya selama nyobain Tailwind lumayan terbantu ya apalagi Terutama dari saya yang backgroundnya backend ya, yang CSS-nya paling kacau gitu kan. Kalau pakai Tailwind cukup membantu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang backgroundnya bukan dari front-end atau anak back-end gitu mau nyoba-nyoba CSS kayaknya cocok ya, cocok lebih cocok menggunakan Tailwind. Tapi kalau misalkan memungkinkan, lebih memungkinkan pakai CSS, ya eh, sekarang pertanyaan dibalik. Apakah kita perlu belajar CSS dulu sebelum belajar Tailwind? perlu kan harus ya harus tahu CSS dulu kan harus harus, harus tahu dasar kali ya harus tahu dasar harus ya. biar bisa tepuk tapi tapi gini kayak tadi kasusnya butuh bikin cepat terus sementara oh. satu-satunya developer yang available misalnya nih hmm. yang available cuma anak front atau anak back yang kurang hmm. tahu CSS ya minimal kalau pakai Tailwind nih selamat udah tulis aja m-4 yeah. <laughs> p-4 yeah. jadi, jadi kalau buru-buru banget bisa pakai tapi tapi kan kedepannya kita bakal maintain gimana kalau okay. uh, itu uh, apa uh, komponen yang sama layoutnya sesuai, berubah atau uh, gimana staking, gitu ya uh, layoutnya berubah atau staking dimana staking itu kalau uh, yang atas punya margin bottom yang bawah punya margin top ada fenomena yang namanya Collapsing, jadi nggak uh, nambah marginnya nya mm. tapi collapse. Nah, behavior yeah. CSS yang seperti itu, kalau kita nggak paham, nggak kenal sama CSS, itu bakal bingung sendiri. Dan itu kan hmm. uh, udah di luar perkara tailwind atau yeah. style yeah. components atau library apapun yang dipakai, itu uh, masalahnya adalah uh, kurang tahu behavior CSS. Jadi sebenarnya kalau tailwind bisa dipakai untuk memudahkan, membuat lebih cepat, tapi ke depannya harus mm -hmm. mendalami, menghamin teknologi CSS-nya sendiri. Nah, kadang nih orang-orang yang apa sih, yang mengkritik Tailwind itu sering menyalah, kayak eh, tanda kutip, nyalahin Tailwind untuk kasus-kasus kayak gitu. Jadi kayak, hmm. oh, gara-gara Tailwind orang jadi males belajar CSS, jadi nggak ngerti okay. cara kerjanya, bingung, okay. bingung, giliran hmm. harus ngubah. Padahal kan, kalau dipikir-pikir, orang males kok yang disalahin Tailwind. <laughs> Yang salah ya orang yang males atau maksudnya mungkin tim yang nggak oh, tim yang nggak mengalokasikan jatah buat minimal harus ada anggota yang mendalami CSS. Nah itu kan udah di luar perkara Tailwind sebagai teknologi ya. Kalau kembali lagi dipertanyakan, kalau kita sudah ada dalam koridor utility seperti Tailwind atau Framework, kenapa masih ada perlu override dengan custom CSS? biar nggak pasaran oh, oh, oh, oh gitu <tuk> Bisa, karena ya kayak kayak margin duanya. kayak ya paddingnya atau marginnya spacingnya segala macam kalau berarti kan kalau kita udah mengikuti salah satu arah gitu ya harus follow arahnya itu kayak kalau pakai teruin dengan utility-nya ya follow semua yang dia yang dimiliki teruin aja kita nggak perlu membuat custom rule-nya sendiri dong no? Tailwind itu sebenarnya bisa di, bisa dikustom untuk jadi gini misalnya kan MB 4 gitu empat uh, delapan mungkin kita nggak pengen pakai uh, kelipatannya itu kita punya scale sendiri yaitu kan bisa dikustom di, di confignya kita jadi hmm. misalnya pakai MB dash angka romawi satu MB dash angka romawi dua oh. beneran pernah pakai kayak gitu jadi yeah. sebisa mungkin emang uh, sistem itu atau mix CSS itu dibuat untuk Nggak di override, langsung ditulis ada uh, apa? Gue pernah handle codebase yang cukup besar, dan uh, sistem itu udah cukup kok. Sebetulnya, ya, ya, ya. nah, cuma namanya prakteknya. Kadang ada nih di Figma, prakteknya ada yang harus digeser dikit 1 pixel atau 2 pixel, padahal padahal mau saya di desain sistemnya sendiri itu enggak ada jadi ya kadang prakteknya UI itu kan enggak bisa saklek banget ideal tiba-tiba disuruh hmm. ada yang beda sendiri beda sendiri dikit atau bordernya tiba-tiba tiga pixel tiba -tiba atau overlap gitu ya overlap uh. overlap misalnya tidak dia... standar kalau kalau overlapnya overlap angkanya bulat sih nggak apa-apa overlapnya nggak bulat <laughs> misalnya uh, kita protes cuma di akhir uh, disepakati udah Bikin aja gitu 3 pixel bordernya. Nah kan kita itu udah di luar urusan <laughs> kita sebagai front end. Iya iya iya. Ya jadi Oke. kalaupun kita mau pakai salah satu framework ya, semua framework lah ya, mau bootstrap, mau tailwind atau yang lain gitu ya, tetap ya CSS harus kita pelajari dulu ya. Untuk mendukung. Dan kalau menurut gue sih salah satu keunggulan-keunggulan in-code mark ya uh, Tailwind yeah. untuk belajar CSS itu kan karena satu kelas satu properti dan bisa hmm. dicek dengan gampang juga di dev tools ya udah yeah, jadi kalau mungkin. misalnya uh, sekarang nih kita belum terlalu dalamin CSS hmm. misalnya kita enggak, kita uh, karena kopas atau karena pakai UI komponen yang udah ada kita tahu hmm. bahwa kla, uh, pakai kelas name grid Grid calls grid dash calls dash two grid grid hmm. calls two, itu bisa bikin grid yang dua kolom. Nah CSS-nya si apa? Ya kan kita bisa uh, itu tuh kita bisa nah. printailin lah. Kita bisa pretelin buka DevTools diklik aja class name-nya langsung muncul uh, ternyata propertinya display .grid. Terus, yeah. berarti pakainya grid template columns uh, Ada min-max-nya, min-max 1fr Apa itu? Ya udah, cari sendiri di dev DevTools hmm. Cuma uh, maksudnya, kalau uh, sebelumnya kita nggak tahu, kan kita nggak tahu tuh mau googling apa Karena belum yeah. tahu sama sekali Tapi karena pakai Tailwind, jadi kayak malah jadi batu loncatan lah ibaratnya Buat hmm. kita ngulik uh, teknologi CSS yang baru-baru Kayak misalnya Flex atau grid yeah. dan lain-lain Wah seru ya. Ini uh, apa? Ada beberapa jenis framework yang seperti ini yang uh, justru membantu kita untuk belajar. Gitu. Kalau kita belajar dari awal semuanya kayak harus mengemahami semua CSS kan rasanya nggak mungkin ya, gitu kan? kita gak gitu tahu kan apa yang mau kita tahunya uh, apa yang mau Iya, nggak tahu keywordnya. Atau yang berus grid code ini. Iya, bukan. Dengan adanya apa? Dengan adanya Tailwind ini, ya, bisa jadi tempat, uh, bukan tempat. Ya, uh, bisa jadi uh, cara kita belajar juga jadinya. Scroll ke atas, sorry, salah itu. Nah, ini, nah, itu kan kita pakai class name-nya "Gampang Pendek Grip". col satu, ya. ternyata CSS-nya uh, si adalah grip. Template columns, nah terus hmm. kita bisa langsung tuh secara visual lihat uh, tampilannya kayak gimana Nah dari situ kan kita bisa mempelajarin lagi kenapa ada uh, grid, kenapa ada repeat, kenapa ada yeah. min-max Nah dari situ yeah, bisa yeah. ngulik sendiri Cuma bayangin kalau sebelumnya kita nggak pernah tahu nggak sama tahu. sekali Kan kita nggak bakal hmm. bisa tuh, kita nggak bakal tahu apa yang harus dicari, apa yang harus dipelajarin Kita pakai table kita... <laughs> Table <laughs> semua Slicing <laughs> Pakai table oh, dulu kan Kalau pakai table Terus kita harus slicing dari photoshop gitu kan. <laughs> Image-nya dipotong-potong Sekarang udah canggih semua ya Oke, okay, oke, okay, oke okay. uh, Mungkin Cukup dulu kali ya Untuk untuk bahasan kita malam hari ini ya Udah cukup panjang Dan cukup banyak yang kita bahas Dari mulai CSS lah sampai ke Tailwind. Uh, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan langsung ke bit.ly slash web uh, Saran topik juga bisa. Iya, saran topik. Kalau ada saran topik yang menarik, silakan dilayangkan ke sana juga. Uh, mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan, minggu di depan. hari Selasa. Uh, selamat malam, selamat istirahat Selamat berpuasa Sampai jumpa, Sampai jumpa. dadah Bye.